Selamat pagi teruna. Selamat pagi Adik-adik. Kembali lagi bersama Kak Hosea di sini. Kakak lagi, Kakak lagi. Akan membawakan sedikit firman Tuhan melalui selamat pagi teruna. Bacaan kita pada pagi hari ini adalah dari kitab Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Dari Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan alhamdulillah kami yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Terima kasih kau telah membangunkan kami pada pagi hari ini Dengan memberikan kami nafas kehidupan baru dan kesehatan Tuhan Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini Kami ingin mendengarkan sedikit dari firmanmu Tuhan Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarnya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Amin Filipi 1 ayat 27-30 yang berbunyi demikian Nasihat supaya tetap berjuang Hanya hendaklah hidupmu berpan. Berpandang dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Dengan tiada digentarkan sedikitpun oleh lawanmu Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan tetapi bagi kamu tanda keselamatan dan itu datangnya dari Allah Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita untuk dia Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku Nah adik-adik, uh, kakak mau membawakan SPT pada hari ini dari jemaat di Filipi berhadapan dengan tantangan dan pergumulan dari sekelompok orang yang menentang keberadaan mereka serta memusuhi Injil Kristus. Rasul Paulus menasihati jemaat agar tidak takut dan gentar menghadapi semua orang yang memusuhi mereka. Jemaat harus menghadapi mereka dengan sikap yang tetap berpadan atau sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, mereka harus kuat, teguh, kokoh berdiri di atas firman Tuhan, tidak terpengaruh keadaan ataupun berpaling dari kebenaran. Mereka harus tetap bersatu teguh, tidak boleh tercerai berai, yaitu satu roh, sehati dan sejiwa dalam mempertahankan iman yang timbul dari pemberitaan firman Tuhan. Paulus juga menasihati agar mereka tidak kecewa melihat kenyataan yang terjadi. Sebab, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk dia. Kita bisa lihat pada ayat yang ke-29. Sobat runah, di tengah-tengah maraknya dunia digital saat ini, kita diperhadapkan pada tantangan dan pergumulan yang berasal dari dunia maya kita diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran yang berdasarkan pada firman Tuhan namun demikian tidak sedikit orang yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan sekalipun mereka sama-sama memakai Alkitab jiwa muda yang sedang mencari jati diri dan gemar mencoba berbagai hal karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi menjadi sasaran mereka bukan berarti kita tidak boleh mengikuti setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi bukan berarti kita tidak boleh mengikuti setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi jangan biarkan diri kita terseret arus dunia sebaliknya pengaruhilah dunia dengan kebenaran firman Tuhan melalui kegigihan kita dalam memperjuangkan masa depan yang Tuhan persiapkan mari kita tutup saat teduh kita pada hari ini dengan berdoa kita satu dalam doa Tuhan terima kasih kami telah boleh mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan kiranya firman-Mu ini dapat menjadi yang teguh pada iman percaya kami ya Tuhan sekarang kami ingin mengawali akhir hari-hari kami Tuhan, Tuhan tolong berkati aktivitas kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin, selamat menjalani hari ini Tuhan Yesus memberkati, stay safe